Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya di Raka Kuliner official saya akan mau review mie ayam bang Jok, yaitu di Larangan, ya guys, di dekat samping sekolahan PGRI 3, no. Oke. dan SJN Larangan Utara, ya guys, dadah. Mantap <laughs> no guys oh. nih cara nglaciknya no mie ayamnya <tik> Mbak, adanya bangunya, mobil kemarin. buat duduk tadi. Lagi hmm? ini arisan dia tuh mantap, ayam mino, minyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi dengan saya di review makanan ayam bangjo.